Kenaikan harga cabai hingga Rp130.000 per kilogram, Kak, menggerus pendapatan pedagang. Sebab konsumen yang mayoritas emak-emak tidak ada yang membeli kiloan, tapi memilih Rp5.000 atau goceng. Seperti di Pasar Mangunjaya, Bekasi. Berdasarkan pantauan mengportal Indonesia hari ini, para pembeli yang mayoritas ibu rumah tangga membeli jenis cabai hanya Rp5.000. Bang beli cabai rawit, goceng aja. Begitu ucapan para pembeli setiap datang ke Lapak Maman yang merupakan pedagang di Pasar Mangunjaya, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022. Maman pun tanpa ragu melayani para pembeli yang hanya meminta cabai rawit seharga 5.000 rupiah. Maman mengatakan bahwa saat ini ibu rumah tangga tak lagi membeli cabai kiloan karena harganya 130 rupiah ribu per kilo. Pas Idul Adha dan setelahnya aja harga tetap sama rp ribu rupiah sekilo. Kalau cabai rawit hijau sekarang dibanderol Rp100.000 per kilo. Kemarin-kemarin masih dijual Rp90.000 per kilo. Kemudian cabai rawit keriting dan cabai merah besar, tuh, harganya sama, Rp130.000 per kilo, terang Maman. Itu yang bikin emak-emak sekarang kalau beli maunya goceng, Rp5.000, aja, jelasnya. Maman menuturkan, semenjak harga cabai yang melambung, kini dirinya tidak bisa melayani penjualan Rp3000. Padahal dulu membeli cabai seharga Rp3000 masih bisa. Dulu beli Rp3000 bisa. Sekarang boro-boro, bisa beli Rp5000 aja dah alhamdulillah. Aturan tuh minimal Rp7000. Tapi sekarang makin banyak aja ibu-ibu beli Rp5000, ungkapnya. Sekian harga cabai untuk tanggal 13 Juli tahun 2022 untuk mendapatkan harga cabai setiap hari. Silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.